Hosea, tali kesetiaan dan ikatan kasih Tuhan Hosea 11 ayat 1-5, ayat 8-11 sampai Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir Kupanggil panggil anakku itu. Makin Kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal, Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke Tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Masakan aku membiarkan engkau, Hai Efraim, menyerahkan engkau, Hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab, Aku ini Allah dan bukan manusia Yang kudus di tengah-tengahmu Dan aku tidak datang untuk menghanguskan Mereka akan mengikuti Tuhan Ia akan mengaum seperti singa Sungguh, ia akan mengaum Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir Dan seperti merpati dari tanah Asyur Lalu, aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka Demikianlah firman Tuhan.